Waspadai harga emas sedang mendapatkan tekanan. Secara umum, bias harian pergerakan emas terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke atas dan menembus level 1799.38 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1809.94. Sekian analisa forex untuk tanggal 27 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212